Duka tengah menyelimuti hati artis Amanda Manopo, pasalnya sang ibu tercinta Henny Manopo mengembuskan nafas terakhirnya pada Minggu 25 Juli 2021. Kabar duka tersebut rupanya telah sampai ke telinga mantan kekasih Amanda Manopo, Billy Syahputra. Baru-baru ini diketahui jika Billy Syahputra ikut hadir untuk melayat dan mengantarkan mendiang Heni Manopo ke peristirahatan terakhir. Hal itu diketahui lewat video yang beredar di beberapa akun fanbase Amanda Manopo. Dalam video terlihat Billy bersama asistennya Cimol berdiri di belakang Amanda Manopo, mengenakan kaos hitam dan masker hitam saat jelang pemakaman ibunda Amanda Henny Manopo. Tampak pada video Billy berusaha menenangkan Amanda Manopo yang berada di depannya. Manda tetap jadi anak yang kuat, Yaman kuatin Daddy. Tulis caption pada akun fanbase tersebut. Sika Billy tersebut seolah membuktikan jika Billy dan Amanda Manopo masih tetap menjalin hubungan baik. Keduanya bahkan tetap akur meski hubungan asmara mereka telah lama kandas. Banyak netizen yang mengaku salut dengan Billy Syahputra pasalnya ia selalu maju paling depan ketika orang-orang terdekatnya sedang dirundung duka.